Yeah. Cek, cek, cek, cek, cek balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita bawa modal 70.000 saja kita mau cari profit profit manisnya di sales nah, kita coba di best 1200 saja dapet yang aktif kita coba di 50 000 eh, 50 quick spin dulu hari ini kita main di konten 88 situs itu 1000000000 solid seantero jaga dunia akhirat Disini juga cuma ada slot saja. di sini lengkap ada tembak ikan, nomor togel, dan lain-lain. Oh ya untuk nomor togel, angka-angka jitu itu ada di fanpage Facebook kita. Share tiap hari ya, guys! Untuk semua pasaran, langsung cek aja. Untuk linknya ada di pin komen yang mau coba situs ini juga bisa. Untuk linknya tertera di pin komen, guys. Langsung gas aja, insyaallah. Berkah. Gak, gak, gak, gak, gak, gak. kita masih di 50p belum ada tanda-tanda JP nya slut Nah semoga aja kita mencari JP-JP mantap malam ini uh, kuning sekalian boleh birunya boleh dong Ulus kasih hijau satu lagi harus hijau lah kuning boleh scatter nggak mau tuh Nah, kita main cuma di konten 88 itu tergagung tersolot santir jaga dunia akhirat gue deh berapapun dibayar lunak langsung cek aja untuk linknya dari pin koin cincinnya hmm, cincinnya kurang satu kamar sekaligus ini hmm. ya, jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di konten 88 langsung gaskan saja seluruh untuk pin untuk linknya ada di pin komen Nah, untuk info rtp gacor langsung jawab WL bisa cek tele juga bisa atau ke fanpage Facebook kita juga bisa untuk semua linknya kita sertakan di pin komen langsung cus aja, jangan terlalu jangan bimbang mainnya cuma di konten 88 Hijau, hijaunya jadiin lagi hijaunya nah, atas gelas dong petir kasih hmm, mahkota malas ini kita masih di 50 puluh belum ada tanda-tanda mantap ini, ayo kasih loh yang mantap-mantap dua, -mantap. ayo yang mantap-mantap pasti kau aku dapat dapat cumari konten 88, ayo antang memburu atas biru kasih dong skater jatuhnya lanjut-jauh jauh Pak biasanya itu tadi tempat mahkota itu seter biasanya ya kalian yang paham lah. kalau oh, itu untuk memakannya oh, kalau mau main jels selalu cek RTW ya, kesaran saja yuk biru-biru-biru uh, hijau jadi sekalian di petirnya mana <tuh> bungunya sekalian biar petir lagi dong umumnya kuningnya atas kuning boleh petir aduh gelasnya kurang dua tuh kuningnya di kurang dua lumayanlah 38.000 nah sepertinya kita harus pindah ke kokah di kuih sepi skater dan petir cuma beberapa kali connect doang kita coba quick lagi aja 30 entah kenapa lagi senang buat main di quick bukan di turbo nggak tahu kenapa semenjak kemarin dapat petir-petir merah dua kali di quick jadi senangnya main di quick jujur makanya kalian yang penasaran buat nah, buat pola-pola petir merah langsung aja untuk full videonya ada di channel langsung sup aja atau cek, -cek aja video kemarin-kemarin kemarin lah dua hari kemarin kita lagi dihujani petir 500 500 turun langsung dua 250 konek lumayan langsung cus aja ce. ini kita main di double chain tapi skaternya ampak sekali ayo kasih ya mantap mantap hijaunya jadiin dong hijau ah tinggal petir doang ini petir Gus, petirnya mana hukus Gus. Bunganya jadiin kalian nggak mau kurang dua. Eh, atas cincin dong, petir dong, atas cincin petir dong, nggak mau males. Letter khususnya lagi manja ini, cuk, nggak mau ngasih yang petir-petir mantap lagi ini. Ya, ini ini boleh, eh, kurang satu kuning, boleh kuning, kasihlah kuning petirnya dong petirnya usuh petirnya usuh hmm, malah skater turun hmm. kita harus rombak-rombak dulu dong biar dapat skater yang berisi tapi biasanya kalau emang susah skater sekalinya dapat skater itu ada isinya eh, itu susah dapatnya tapi sekali dapat isinya lumayan biasanya udah masih main serius biasanya kayak gitu Oh ijo boleh hmm, gelasnya kurang dua sih nah ungunya dulu harusnya belum jadi kelas jadi turun pasti ini kita coba di turbo aja 30 ya guys nah, harusnya di sini nih enak-enaknya nih udah yeah, mau oleh terkata iya kita dapet kata. semoga saja ada isi ya. kita coba-coba waduh tak kasih petir dong atas kuning petir dong enggak mau kampret loh hmm, cek uh, lumayan ungu, hijaunya sekalian boleh, oke okay lah kurang dua, satu lumayan tampil 9 kita kumpulin tambel-tambelnya dulu tuh, kuning jadi dong positif, ya, biru boleh, uh, biru kurang satu, hmm, hijau, hijaunya dua lagi boleh memang tampil udah seburuk, tinggal nyari pecahan pecahan mantap. Aduh, kurang semua, cok! Aduh, anjir banget! Nah, ini nih, kasih petir rumput. Atas mahkota, us petir udah. Mereka, mahela dua ribu tiga puluh Nah, berarti kita main tidak terjerat ya. Trans 20.000 laut, laut. Juga rambut dan gila, cuman tinggal jadi ketam-ketam. -tan. Mantap, bikin kurang dua merah, jadi kuning boleh dong, muncul dong. Dirinya sekali, oh, nah pas, nah pas mahkota fix sih. Tapi kurang, ya. kurang dua tapi rumahnya kota Pungkas. Muka berarti kita sudah sepuluh ribuan lah. Kenapa sih, kalau baliknya terus? Lebih, lebih lebih jadi lumayan gunung jorok, ulasnya lumayan lumayan lumayan kuning kuning gunung, ah nah, lumayan tuh tujuh puluh tujuh delapan udah lumayan profit nih, itu lumayan profit ini, hmm, cintanya sekalian dong nah, atas tuh atas petir, iya ini hmm. Di dirinya berangkat, lumayan tiga dan jadi udah lebih dari 200 dari 180 kita dokter lumayan tuh kalau kalau kabutnya masalah sebenarnya kita tadi bawa model 10.000 tuh Jadi kita coba habisin spainnya dulu ya semoga ada yang lebih ya jangan ragu jangan diimbang wuuhh kasih mati-mati wuuhh uh, uh. lagi bro nah kita bawa modal Rp70.000 dan naik sekitar 300an buat kita udah profit 5 kali modal ini udah termasuk profit yang lumayan ya guys Jadi, kalau kalian main plot kayak gini utamakan profit utamakan WD yang pasti WD tiap hari profit lima kali modal itu udah lebih dari cukup sebenarnya. dengan pintar lah biar kalian tetap WD tiap hari sekarang dari saya ya seperti itu profit profit hari udah lebih dari cukup seluruh daripada low profit sekali doang gede hapus lagi jadi habis-habiskan nanti profit kayak gini aja profit receh lah lima kali modal udah langsung tak saya. itu dari ada ditungguin tak apa-apa nah hmm. itu boleh itu itu itu gini lah kuning boleh jelasnya dong gua lagi tuh Nah, sepertinya kita hai, saja untuk konten pada malam hari ini terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa jangan jadikan hai, hai, hai, mata hai, jadikan hanya hai, semata. Terima kasih yang sudah. Menonton.